bayangin bayangin kalau si bantal itu tuh si jungin gitu kan kayak ya Allah dan tenaga dari sofa ke ke bawah itu tuh masih kecil gitu dibandingkan dengan uh, kekuatan tenaga yang diberikan waktu otopsi itu yang dikirain segitu yang sekira kira-kira sampai 4200an ini dia sebelum diadopsi di terjemahkan Lihat nih fotonya dia pas masih sebelum diadopsi sampai sebelum meninggal pas waktu di oh, acara di itu kan dia kelihatan banget kan. Sedih, oh. kucel rambutnya tuh kayak nggak pernah dimandiin apa gimana sih? Kuru -kuru kan panik kan aku dia sakit atau gimana akhirnya dibawa ke rumah sakit tuh. Nah, dari situ baru ngerti oh ternyata pas dibuka semuanya tuh kelihatan gitu kepalanya. sampai kan kreasnya di amputasi tulangnya patah bayangin pas sampai rumah sakit tuh badannya berdarah-darah gitu loh Oke, okay, kali ini kita akan uh, reaction video tentang kasus Jungin yang kemarin sudah aku ceritakan di video ini Dan ya, tau lah, aku kan penasaran banget bagaimana komentar-komentar para netizen Indonesia maupun luar negeri mungkin Kalau lagi kita menemukan, kita cari di Twitter, kita cari di Instagram Yuk langsung aja, kita cari Sorry Jungin tuh lagi trending kan Tuh yang tenang di sana ya Nak, Tuhan sayang kamu dan mungkin dan mungkin ini cara yang paling baik untuk mengurangi rasa sakit yang kamu alami selama ini. Selama jalan my angel. Sorry Jung In di di sana ya little angel. bukti-bukti kalau dia itu di pipinya so kupingnya juga ditusuk ada bekas tusukan sepertinya. jadi di yang ini itu sebelum dia diadopsi beberapa, dan beberapa bulan setelah diadopsi sampai hingga akhirnya terakhir wajahnya yang kusut dan badannya yang kurus terlihat ya nah Artikel yang ada di sini tuh udah aku rangkum selengkap-lengkapnya di video yang ini Sedihnya baca kisah baby yang kena abuse itu A few hours before she passed away Dia duduk dekat tepi, emotionless And tak nak makan everything, sedihnya, kayak orang malaysia Duduk like this Even the caretaker nak suapkan makan Dia tak mau makan langsung, kesiannya kayaknya di fans drama w ini kayaknya di Instagram coba kita cari fans fans fans drama w fans drama w mana ya kasusnya kayaknya baru yang pertama deh tuh ini BTS Jimin Pays Tribute to Child Abuse Victim Jung-In on Weverse. Jadi si Jimin BTS ini tuh Mengunggah statusnya dengan tagar Sorry Jung-In Yang itu menjadi trending topic dan akhirnya Diikuti oleh beberapa banyak artis terkenal di Korea Dan akhirnya jadi viral sampai ke Indonesia Ini udah aku bahas juga ya di video yang sebelumnya Ini Tuh uh. Jadi ini tuh cuplikan-cuplikan uh, video yang di program televisi Korea yang programnya namanya Unanswered Question. Nah, terus si wanita ini tuh mencoba lompat dari sofa dan men meniban bantal. Atau menekin ya ini sebutnya ya. Nah, itu tenaganya itu sampai ribu 3.200-an. Dan padahal yang kena sama si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 Dia masih ya Allah lihat deh, aku dapat dari kok ini. IG-nya dapat IG, ada IG nya yang... Ini fans drama wa Ini videonya kayak bayi ini ya Allah. Ini orang tuanya, nih, ibunya tuh panggilnya Jang, terus yang cowok An. Ahan ahan ah, gimana. Dan ini tuh anak dalihnya itu kayak dia mengadopsi si Jung Jungin ini tuh untuk adik perempuan sayang Adik dan orang tua angkatnya ini tuh berdalih bahwa mau mengadopsi si Jungin ini tuh untuk ngasih adik untuk anak pertamanya. Tuh. Di CCTV ya. Ya Allah ini masih hidup nih CCTV, Mas. CCTV-nya Jungin duduk, ini dikasih makan tuh nggak mau, bayangin Pernah berapa menarik, iya. oh. Ya allah, ini pembunuhan bukan. Aduh, dan kalaian. tuh mau nangis aku rasanya Mupainya tuh kayak ditusuk gitu loh Kayak ada bekas tusukan Gak nyangka belita si cantik dan seimut ini bisa sampai disikir sama orto angkanya sendiri Udah tenang udah bikinin poster ini Duh, matanya Sipitnya oleh orang. Iya, dia tuh ceria banget, kelihatan anaknya ceria dunia yang jahat ini memang tak pantas untuk anak cantik dan manis sepertimu Muna, jangan khawatir tempat yang penuh kebahagiaan serta tidak akan rasa sakit dia lagi sekarang ya Allah tuh dia hmm. kelihatan loh, dia tuh anaknya ini hmm. apa? rame uh, ramah, rame gitu kan, ceria lu pasal dia acara dia mungkin dong? pas apa? aku belum belum dapat cuplikan videonya oh iya pas dan emang kalau di video itu pas lagi di acara televisi yang itu kan dia kumal kurus kusem terus kayak gak ada seneng senengnya gitu loh beda sama foto yang di sini iya rambutnya lepek kayak nggak diurus ya allah lagi iya bener sih, terlebih sebagai orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan malaikat kecil itu nangis banget sih, kayak enak kan enggak semua orang bisa dapat anak gitu kan banyak cowok yang nangis sih emang mukanya banyak lebam macam sida sidak polis, sidak. Duh, bahasa apa, enggak ngerti aku selap Korea ramai-ramai gaungkan tanggar sorry jungin Aku penasaran sama kayak video yang tenang biasanya Kayak diberikan makamnya bagaimana sih? Tuh kelihatan banget dia tuh sebelum diadopsi tuh masih ceria banget. Tulen masuk dalam ember dia senyum. Kayaknya pada banyak yang berduka gitu loh mas kayak dibikinin makam. mereka lagi diwancarain. tuh beristirahatlah dalam damai malaikat kecilku yang manis. Yang tidak kena sementara sama pelecehan ini. Anda berada di tempat yang aman. Sekarang dilindungi oleh para malaikat. Saya minta maaf apa? -apa. Saya, saya minta maaf saya turun berduka gitu loh. Dia pantas mendapatkan orang tua yang lebih baik. Dia pantas untuk dicintai. Sorry ya karena nggak bisa bahasa Korea, jadi terjemahkan tuh. Lihat nih fotonya dia pas masih sebelum diadopsi sampai sebelum meninggal pas waktu doan cara di itu kan dia kelihatan banget kan sedih. Kocor rambutnya tuh kayak nggak pernah dimandiin apa gimana sih? Gak makin kurus gitu kan. lamanya di hati kita ini diapain tangannya kan ya Allah ini tangannya diapain sakit anak kecil kayak gitu Iya dia itu udah di, di dilecehin dia apa ya badannya itu udah digebukin kali bagaimana dia itu udah disakitin dan videonya itu udah 800 lebih bapaknya sendiri ibunya sendiri yang ngaku plus intis angel. Ada video lainnya atau foto? Aku nggak berani, emang nggak ada sih e, untuk video-video yang pas lagi dia di Tania ya, ya, atau kayak gimana. Ini kantor polisinya ya yang cion. Dan kalaupun ada, aku nggak mau ngasih tunjuk, mau tunjuk ke kalian gitu. Ini udah cukup mengenaskan gitu, kan? percobaan yang di nih. Jadi sampai ada petinju tuh nyoba pukulan yang paling kuat itu tuh enggak sampai 4200 gitu cuman sampai berapa gitu kan kemarin aku jelasin di video yang kemarin dan ada mbak -mba ini nih sampai lompat dari atas sofa dan sebelum lompat di atas sofa tuh dia coba enggak lompat di atas sofa dia dari lantai ke manakin dan dari atas manakin di iniin gitu tuh Hai banyak 3246 Ya Allah aku nggak ngebayangin gitu loh kalau misalkan bayangin coba kalau misalkan yang dibantah lain itu sejukin gitu kan Lantas kalau dia sampai sedih kayak gitu aja ini. Ya. Ini pelakunya nih. Dan yang paling aku sayangin itu tuh pas waktu si guru-gurunya kan yang pertama kali tahu kan. Jadi ceritanya si Jung ini tuh udah ceritanya si Jung ini tuh mulai uh, waktu masuk sekolah, gak mau makan gitu kan, disuapin sama guru-guru penitipan anak itu gitu kan, sampai orang apa, guru-guru kan panik kan, takut dia sakit atau kayak gimana, akhirnya dibawa ke rumah sakit tuh. Nah, dari situ baru ngerti, oh ternyata pas dibuka semuanya tuh kelihatan gitu kepalanya, sampai pankreasnya diamputasi, tulangnya patah, Bayangin, pas sampai rumah sakit tuh badannya berdarah-darah gitu loh. banyak dan udah sampai 200.000 ribu petisi lebih yang ditanda tangan itu dua kemarin ya nggak tahu pulau sekarang pur baby sampai banyak yang minta keadilan gitu kan tentang dan aku nggak ngerti nih kayak kalau kalau di Twitter kan kayak gitu ya coba kalau misalkan di kalau misalkan di Instagram full tuh kayak gimana gitu kan sorry Jung in. apakah ini juga di ada 1000 lebih postingan baik oke jimmy bts loh yang itu yang sorry. ini yang artinya trending akhirnya pada ngepost kayak gitu. guys Jung-In was adopted when she was seven months old. Mm -hmm. It's reported that her stepmother started to abuse her a month after adoption. Jung-In died in an emergency room in September. Her step-parents claimed that her death was an accident, but medical staff claimed it was child abuse case since her body was covered in bruises. Some part of her bones were broken and her abdomen was filled with blood due to organ damages. Many Koreans have signed petition for a charge of murder on her step-parents. Also, hashtag Sorry Jungin is spreading on social media to raise awareness and prevent child abuse. So please share and raise awareness because... sama bisa sedih kayak gini Ya karena ngerasain gitu Kan punya anak lagi kan Masih kecil juga Jelasin Kalau yang bisa bahasa Korea Atau bahasa Inggris Bisa mampir di video aku yang gini ya dan emang foto-fotonya ya emang itu-itu aja gitu, emang aku gak mengharapkan ada kayak video pas lagi dia di <tuh> aneh ya gitu kan, selebriti Korea ini, oh, senyumannya tuh kayak efek gitu loh, lihat nih, ini di depan kamera pas lagi dia di acara televisi gitu sebelum Jungin meninggal katanya mereka tuh keluarga paling bahagia karena mereka udah ngadopsi anak jadi nggak hanya cuman selebritas yang bisa mengadopsi anak tapi orang biasa pun bisa gitu katanya cantik banget nak Lyung hai, nggak tahu nih sih. Ya Kayak kayak baca apapun masih kayak masih sedih gitu loh. Kalau di korean bu kok 11 bulan nih, tapi kok banyak sumber itu 16 bulan gitu loh this is for yang in <laughs> masih gak bisa berhenti nangis kalau udah liat video itu kan ini itu bahagia banget gitu sebelum diadopsi oke okay. pastikan semua bayi yang berada di daerah itu pantai asuhan atau dimanapun yang gak punya orang tua kan pasti mengharapkan mendapatkan adopsi orang tua yang sangat menyayangi dia yang setidaknya ya kasih makan yang layak, kemayang layak yang seenggaknya ya hai mungkin atau pelukan gitu Tapi ini tuh kayak juga, Turki sampai jadi ini tuh semua cuitan dan semua postingan publik netizen tentang jadi ini tuh tentang semua postingan tentang um, berkabungnya warganet internasional gitu tentang peninggalan itu karena penyiksaan itu gak wajar gitu gak sih ya semoga semoga orang tua angkatnya mendapatkan hukum di dunia yang seadil-adilnya dan pasti Tuhan yang maha adil lebih gak bisa ngomong lah yang penting sekarang Juni udah tenang Juni udah nggak ngerasain sakit lagi ya, Nak. kayak, aku ngerasa sedih sini karena aku kan sebagai orang tua gitu kan kayak baru punya anak yang masih kecil juga, gitu loh, enggak tega kalau misalkan um, yang, ya ya itulah sekilas ya uh, reaction video-video yang reaction uh, nah, sekian ya video reaction tentang hashtag tiger sorry zoom in yang lagi trending kemarin karena aku reaction tanggal 5 hari ini semoga kita dapat semoga kita bisa memetik manfaat hikmah dari cerita ini tuh kayak calon orang tua ataupun yang masih jadi anak, kalaupun yang, ataupun kita orang tua baru gitu, ataupun yang mungkin siapapun lah salinglah kita menyayangi sesama manusia, sesama makhluk Tuhan. Kalau kita jahat ya pasti karena ada yang jahatin gitu kan. Udahlah. Oke sekian. Terima kasih teman-teman udah melihat video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan Thank you, Sakoli. Assalamualaikum.